Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.75449 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.75932. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081.